Boleh Pak RT, waduh Pak RT Kirip. Kirip, terus Iya, RT2 rajin nyambil ah, Ini hadiahnya ini apa rt kita ini mantap semangat pak, eh. boleh rt waduh rt semangat tetap Thank you.